Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet lagi ada di daerah Kemang Dan Bang Emet lagi cari makan Tentunya kalau udah di tempat yang aneh-aneh gini Bang Emet cari makannya yang unik juga Nah sekarang Bang Emet pengen nyoba makan di restoran Abu Nawas Kita lihat ada apa Yuk Sesuai namanya, Abu Nawas ini merupakan restoran khas Timur Tengah. Enggak cuma dari sisi hidangan, nuansa restorannya pun didesain seperti kalau kita berada di Jazirah Arab. Halah, macam pernah kesana aja bang. Restorannya sendiri terdiri dari dua lantai dengan setting tempat duduk yang berbeda-beda. Kalau di lantai bawah ini, kita duduk di meja, kursi, atau sofa, mungkin seperti di rumah-rumah orang Timur Tengah, nyaman sekali. Kursi dan sofanya pun beraneka ragam, jadi kita bisa memilih tempat duduk yang paling cocok dan enak untuk kita duduki. Eh, kalau lagi sepi ya, kalau lagi ramai ya terima nasib. Nah, kalau di lantai atasnya, kita bisa duduk lesehan di atas karpet tebal dan empuk. Cocok kalau kita datang beramai-ramai dengan keluarga besar, rombongan kantor, atau sekolah. Di lantai ini juga ada musolanya, Jadi aman. Kalau mau buka puasa bersama pun, bisa gantian sholat maghribnya di sana. Anyway, berhubung restoran ini juga sanggup menampung pengunjung rombongan. Ia menyediakan menu super besar. Sebagai contoh, ada menu hall lamp, alias satu ekor kambing lengkap. Ada juga half lamb, separuh kambing, atau juga seperempat. Harganya tentu ya menyesuaikan. Buat yang gak suka kambing, eh seriusan? Ada gitu yang nggak suka kambing? hehe, bercanda. Di sini juga ada ayam. Jangan khawatir. Menunya dibuat dengan bumbu khas yang sama seperti masakan kambingnya. Untuk minuman pun pilihannya ada banyak sekali. Mulai dari yang segar-segar, hangat, buah-buahan teh sampai kopi pun lengkap. Nah, Bang Emmet makan apa? Ini dia. Ini doang, Bang. Tenang, ini baru hidangan pembuka. Ini ya, abon Ada ini. Nah, ini menu utama punya Nyonya Emet. maduilang ya pakai sambal hmm. sambalnya enak tapi gak pedes buat aku sih ini kurang pedes ya Kambing, ini ini? Kambingnya aja enak enak lemburnya pas, rempahnya berasa terus benar-benar bau kanding enak napinya juga enak nah, kalau ini punya Bang Emmet Zurbian Lam Zurbian Lam Namanya agak susah sih mal. Rasanya gimana ya Rasanya mantap Ada yang bumbu Yang berasal di hidung Apa ya namanya Bumbu apa ya Ini acarnya, acarnya Gak pakai tukah enak. Ya? agar terasa tapi mantap. gimana kambingnya? ini kambingnya kambingnya tepuk kenyalnya pas dan berapa tapi kabah ini masih lebih suka yang permus-permus sebenarnya Sambalnya belum, sambalnya segar banget, tapi yang jadi masalah, pedas. Kalau kata Mbak, semuanya pedas, kata Mbak cukup cukuplah, mantap. Gue cobain ya, yang tadi yang punya papa Udah hmm. enak ini? Pakai tangan kiri, tangan kanan dong Kambingnya sumpah enak banget dah Aku yang ini ga terlalu suka yang bau keremus Beda selera kita pasti Enak. Ini gagal diet nih Di makan-makan berikutnya.